Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar, bahkan saya pun sering mendengar istilah orang tua atau ujaran orang tua, bahkan lebih kerennya itu falsafah hidup mungkin. Tapi kita cuma bisa mendengar dan bisa melihat bagaimana orang tua kita mengucapkan, tapi kita tidak bisa mengartikan dan kita tidak bisa mengkaji, apalagi melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Di dalam video saya kali ini saya akan memberikan dua falsafah hidup yang sering orang tua kita atau orang tua zaman dahulu diucapkan kepada anaknya atau kepada atau dari seorang guru pada muridnya. Oke, ikuti terus video ini dan tonton video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tuan rumah rekom video pada video saya saat ini, atau kali ini, waktu ini sesuai dengan tadi. Video saya yang di awal, saya akan memberikan sedikit keterangan dari dua falsafah hidup yang sering diucapkan orang tua kita. Ya mungkin Anda pernah mendengar, bahkan saya sendiri pun pernah mendengar ucapan seorang guru kepada saya. Ya guru mengaji kepada saya tentang falsafah hidup ini. Ada dua yang beliau ucapkan kepada saya dan orang tua orang tua saya pun setelah saya beranjak dewasa mengucapkan hal seperti itu. Yang pertama yaitu falsafah hidup yang sudah saya dengar jangan tidur di kalang ngantuk sepintas kita berpikir kalau tidur belum ngantuk ya memang mustahil tapi jangan tidur di kalang ngantuk itu mustahil juga kita pertahankan untuk membuka mata ini artinya apa jangan tidur di kalang ngantuk sebelum tidur kita periksa kebersihan kaki kita cuci kaki bersihkan kamar tidur periksa kunci-kunci kamar cendela dan pintu sebelum kita tidur dan yang paling utama kita membaca doa karena tidur adalah mati sementara kalau kita Diperkenankan oleh Tuhan Mati dikala tidur Untuk selamanya Kita tidak Menyesal karena kita sudah Berdoa Itu Yang disebut Jangan Tidur di dikala ngantuk Baca doa dulu Bersihkan anggota tubuh kita Jaga Keamanan rumah kita Dengan cara mengunci rumah Dan jendela Kita Yang kedua Yang kedua yaitu Kata orang tua ya Masih kata orang tua ini nggak mungkin kata anak muda dengan makan dikala lapar jangan makan dikala la, lapar mungkin orang orang orang kepanjakan itu kalau pengen makan berarti dia udah lapar ini kan orang tua atau fasaf hidup mengatakan jangan makan dikala lapar apa artinya Artinya apa? Kita hanya bisa mendengar tapi tidak, mem tidak mengkaji. Apa artinya? Jangan makan di dikala lapar yaitu. Jangan kenyang. di masih melihat tetangga kita. Kelaparan, kekurangan. Jangan senang. Dikala masih ada teman kita, sanak saudara kita yang masih kekurangan dan masih mengukur pola makan dia dengan cara membagi-bagi versi makannya. Sedangkan kita kenyang dengan segala jenis makanan dan keadaan. Lebih utamanya lagi, kalau kita lapar jangan langsung comot kepada makanan aja cuci tangan dulu mungkin ini berhubungan dengan situasi seperti sekarang ini yang kita alami cuci, cuci tangan kita bersihkan tangan kita pakai sabun baru kita makan lebih sempurnanya kita membaca Doa sebelum makan Tergantung itu agamanya apa Berdoalah Sesuai dengan keyakinan Masing-masing Kalau sebelum makan itu Jangan langsung comot kepada makanan aja Dan kita di balik itu semua Kita harus peduli kepada tetangga kita Saudara kita Yang mungkin kekurangan Dengan sandang dan pangan Itulah kata orang tua, jangan tidur di dikelah ngantuk, jangan makan dikelah lapar. Artinya sebelum tidur kita periksa keamanan rumah kita, sebelum tidur kita, kita ucapkan doa kita, sebelum makan kita cuci dengan kita, sebelum makan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke. Okay. Sampai di sini penjelasan saya tadi. Semoga penjelasan saya tadi walaupun sederhana memberikan manfaat kepada Anda semua khususnya pada saya. Saya mengingatkan berucap seperti ini hanya untuk mengingatkan diri saya dan semoga video ini bisa menemani Anda di kelas santai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah ya, silahkan di like dan di share, dan di silahkan di share video saya. Dan yang baru berkunjung kepada channel saya, silahkan tonton video saya. Walaupun hanya satu atau dua menit, yang penting jangan di skip. Baiklah, semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain ulasan, atau di lain video. Semoga video saya tadi bisa menjadi teman di kelab minum kopi Anda. Oke, sampai di sini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, hom, swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.